Assalamualaikum teman-teman Nah hari ini kita habis bermain lumpur teman-teman Ini ada banyak lumpur Yang sangat kotor Ada mainan yang sangat kotor teman-teman Sepertinya harus kita cuci teman-teman Pasti ada yang penasaran ini mainan apa Ayo kita kumpul Nah Kita kumpul dulu ya Baru kita cuci Di air bersih teman-teman Nah Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Nah, ada 10 teman-teman. Ayo, kita bersihkan. Biar kita tahu mainan apa nih yang tertutup lumpur. Ayo, kita taruh di sini yuk. Nah, kita sudah sampai di air, teman-teman. Ayo, kita cuci dulu. Wow, dinosaurus, teman-teman. Dinosaurus malam hari ini teman-teman Ayo kita simpan Ini ada yang tahu ini apa Wow oh, Kambing gunung teman-teman Dua Nah Oh ini mainan ikan oh, Masih bisa bunyi teman-teman masih bagus nih, ayo kita simpan tiga. Wow, dapat angsa putih, teman-teman. Oh, salah, itu bunyi sapi, teman-teman. Ini apa? Ayo ditebak. Ini raja hutan teman-teman. Singa nih. Ini apa? Wow kita dapat zebra teman-teman. Keren. Zebra warnanya hitam putih teman-teman. Ada belang-belangnya. Hmm, lucu ya. Ini apa? Kerbau. Kirain kerbau. Ternyata... Kambing teman-teman Wow kambing nih Tanduknya besar banget Ih takut kalau kena tanduk Ini Apa nih Wow mantul. Wadidah Dapat dinosaurus lagi teman-teman Ayo kita simpan Nah Sepertinya Ini dinosaurus Tapi bentuknya kok kayak Tokek ya teman-teman lucu nih warnanya orange ayo kita simpan nah sisa satu nih wow ini brachiosaurus teman-teman keren sepertinya seperti itu bunyinya ya teman-teman bilang kalau salah ya soalnya kakak gak tahu banget suaranya apa Ya, ayo kita hitung dulu ya Kita Ada yang tahu di sini ya Bahasa Inggris Ayo kita hitung pakai bahasa Inggris ya teman-teman Nah Pakai bahasa Inggris ya teman-teman One Two Three Four Five 6 7 8 9 10 Ye, kita dapat 10 mainan hari ini. Kita membersihkan mainan 10 biji, teman-teman. Ye. Terima kasih sudah menemani Kakak untuk membersihkan mainan. Ya, dadah.